Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dulurku Seperti biasa Ini posisinya Lagi Jualan dan ini Persiapan mau pulang jualan dulu Ya persiapan kita Mampir ke rumah ibu seperti biasanya uh, Jadi hari ini Aku mau sedikit cerita ya jadi aku tuh punya nenek dan beliau itu sudah tua ya ibaratnya itu sudah tidak terlalu kuat jalan jadi untuk apa-apa itu harus diambilkan bahkan mandi pun dimandiin dan tinggalnya beliau itu di sebelah rumah ibu jadi ya setiap hari itu sebenarnya bertemu cuman kadang itu kesempatan untuk saya tanya-tanya itu jarang kebetulan kadang pas saya lewat beliau itu mungkin lagi tidur kadang posisinya itu lagi istirahat di dalam jadi saya nggak berani ganggu mau nanya-nanya terus hari ini kelihatannya kok lagi duduk di depan ya coba mau tak tanya-tanya kayak apa gimana kondisinya kan seperti itu ya mohon maafnya itu eh, kalau orang bilang itu ya sedikit daya ingatnya sudah menurun seperti itu so waktu masih kecil tuh saya pernah diasuh ya masih sekitar kelas 4 SD karena ya orang tua saya dulu itu kan perantauan jadi saya sempat ditinggal juga seperti itu gue seneng apa-apa ya Aduh ini kemplang kenapa ya nak kemplang ya nak kemplang ini siapa kemplang ini enak kemplang ini enak kemplang ini enak empuk ketan kemplang kemplang panganan enak nih Caca oh, oh. Balik ning di... ah, panggung klik jauh, Penini penini puturno kebalik ngono lho. Heeh. Ngono aku ngono. Ini sekulangan kunung kok jan lho. terus. Gula apa? Baliknya endi yang saiki sing ning omah nggo? Lha balik ngendi? omah baliknya Iya aku yang anu aku Pangurjong Po. di tempat kami. Kar, karo, ya Neng, stok, Neng, bang, sekolah ye untuk kau ini Di nih? Sopo? Kakak nggatekna. oh oh. Bok, iki mong wis maem, Eh, Pak. wes mangan, Pak Rong? Bok, iki mong mangan. wes mangan. Belum apa Ramadan? Yo di di madangi to. Kipanganan panganan iso warangi, Pak. Tak jupukne ya. Ora tak. Dibuka kresek e dimakem. Wes kali kita buka nih. Saya cek lan. ya cek lan. Saya ingin cek lan, cek. Cek ini, Aman, udah <Sess> gini, Pak. Profirman, Pak, ya repot bareng dong, Bu. Pak, ya, panggil penaan. Gini, kok digorongnya sampe ngejak mulin? Nah, Pak, ya, panggilan gini, sumpah, nah. Mmm. merasa Wah, ditutup ditutup Be di aku tak anu totalan sik karo ah Ah. ya yes, tak tinggal si. Oke okay, dulurku sekian dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh